Halo kawan-kawan kembali lagi di Oz Channel MM. Alat kelamin, merupakan salah satu bagian tubuh yang harus dijaga, apalagi bagi para perempuan. Salah satu faktor yang biasanya kurang diperhatikan adalah, menjaga kadar pH misve. Menurut dokter Diah Novita Anggraini, saat kadar pH tidak terjaga, vagina akan rentan terkena bakteri dan jamur. Karenanya, sangat penting untuk menjaga agar pH vagina seimbang. Berikut adalah beberapa cara untuk menyeimbangkan pH. Probiotik merupakan bakteri baik di dalam tubuh, termasuk vagina. Jumlah probiotik yang tidak seimbang bisa menyebabkan tumbuhnya bakteri dan jamur yang memicu infeksi. Bawang putih memiliki sifat antibakteri dan antijamur yang bisa melawan infeksi vagina. Anda bisa memasukkan bawang putih dalam menu makan sehari-hari ataupun mengonsumsi suplemen bawang putih. Namun, hindari memasukkan bawang putih langsung ke vagina, ataupun mengoleskannya. Cara menjaga keasaman misve yang tepat berikutnya adalah, minum air putih dalam jumlah cukup. Langkah ini bisa mengatur ekosistem di vagina dan membuang racun. Saat kekurangan cairan, gatal di sekitar vagina bisa muncul ataupun memperburuk infeksi jamur vagina. Melansir Verywell Health, idealnya wanita harus minum air sekitar 2,7 liter per hari. Stres akan meningkatkan kortisol di dalam tubuh. Kadar kortisol yang tinggi, bisa mengganggu keseimbangan asam basa di vagina. Untuk itu, usahakan kelola stres dengan baik supaya pH vagina kembali seimbang. Anda bisa rutin berolahraga, diet sehat, istirahat cukup, dan lainnya untuk mengurangi stres. Konsumsi makanan atau minuman manis, tentu bisa meningkatkan kadar gula di dalam tubuh. Bila glukosa tubuh tinggi, pH vagina bisa meningkat, dan memicu pertumbuhan jamur. Douching merupakan cara membersihkan bagian dalam vagina menggunakan cairan khusus. Tindakan ini sebenarnya tidak disarankan, karena bisa membuat pH vagina tidak seimbang, dan mengganggu flora vagina. Jangan lupa tonton video menarik lainnya kawan, dan selalu dukung os Channel MM.